Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga, serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot. Keluarga bahagia yang pergi ke seluruh dunia mencari makna untuk diwariskan nilai-nilai keluarga pada generasi selanjutnya dan juga berbagi untuk Anda. Kali ini kita dalam perjalanan ke Tasmania. Ini sebenarnya hari yang ketiga kami berada di Tasmania Tapi saya ceritakan dari rumah saya ya Di kawasan Bintaro Perginya sebelum COVID-19 Desember 2019 Kami sekeluarga pergi ke Tasmania Berkumpul dulu di Melbourne Bahkan sempat satu minggu di Melbourne Lalu kami pergi ke Hobart Itu kota di mana ada airportnya di Tasmania Kota terbesarnya Dari Hobart kami ke kawasan Piceno Dengan pantai yang berwarna oring batu-batu ke Net gunung yang bagus dari situ ke cradle mountain wah menurut saya ini tempat yang indah ya karena puncak gunungnya bisa dijangkau dengan jalan kaki yang tidak terlalu terjal tapi pemandangan sepanjang jalan dua setengah jam pun luar biasa kami ...melanjutkan perjalanan kami ke Lancheston. Lancheston ini kota di Tasmania, kalau di pulau seperti di titik tengahnya. Dan itu kalau Hobart itu kota besarnya, maka ini kota tradisionalnya. Di sana kita bisa makan makanan tradisional. Kami sempat melihat kota itu, wah kecil nih gitu ya, Objek wisatanya ada apa gitu. Ini di luar skenario yang di googling sebelumnya. Kami tertarik bahwa waktu di on the spot pada hari itu gitu ya, ada tempat wisata nih gitu ya wheelchair bridge gitu ya jembatan kursi roda gitu apa sih gitu ya. penasaran gitu ya. akhirnya ya namanya liburan keluarga tanpa agenda yang seperti kalau pakai tour gitu kan ya pagi berangkat sadar ya keuntungnya pakai tour kita dibawa ke titik-titik yang udah terbaik tapi waktunya nggak fleksibel ya kapan mau berhenti kapan mau makan kapan masih mau bermain di pantai gitu ya kalau ke saya sekeluarga malah jarang ikut yang paket tour gitu ya apalagi ada anak-anak milenial yang bisa mencari destinasi ngatur penginapan sewa mobilnya semuanya Anak-anak yang atur, saya tinggal nyetirnya aja. Gitu ya. Itu begitu kita datangi gitu ya? Oh, ternyata ada lembah gitu ya yang untuk menyebrangnya itu bukan kereta gantung ya, karena bentuknya yang dinaikin itu seperti kursi roda gitu ya, seperti kursi berdua aja gitu. Oh, wheelchair bridge jembatan, kursi duduk, kursi roda gitu ya. Wah, menarik ya, tidak menyesal udah datang di situ karena... Waktunya berang pun dari atas jembatan gantung ini pemandangannya bagus banget. Tapi begitu sampai di kawasan wisata yang diseberangin itu, gitu ya, di taman itu saya menjumpai yang selama ini belum pernah ketemu, gitu ya, secara langsung, gitu ya, bukan dalam kandang, yaitu burung merak. Dan burung meraknya ini begitu didekati dia menari, gitu, wah menari, dia tunjukkan bulunya yang indah, gitu ya. Belakangan kami tahu bukan menari, itu kalau dia merasa terancam, <laughs> makanya didatangi dia merasa terancam, dia ya, tunjukkan gitu ya. Ya, emang kadang dia juga menari. Kalau si jantan mau menarik si betina. Tapi ketika hanya jantan saja kita dekati, maka dia sebenarnya, ketika ada rasa tidak aman, dia menunjukkan kemampuannya. Kira-kira begitu ya. Tapi ya, di taman itu ya ada tempat pusat wisatanya, tempat cendera ada kafenya juga, ada si betina bersama dengan anak-anaknya. Jadi rupanya sudah cukup. Cina ya, karena memang sering dikasih makan di sekitar itu. Sehingga jantannya ada beberapa, ada betina, anak-anaknya itu burung merak. Bahkan ketika kita berjalan, akhirnya itu di atap juga ada, di pohon juga ada. Burung meraknya banyak banget. Dan di kawasan ini kita bisa berjalan kaki untuk mencari view-view yang bagus. Ya, emang kalau wisata ke luar negeri itu banyak jalan kakinya. Ya, sangat ambil olahraga, ya, sehat. Dan kita bisa menikmati pemandangan yang bagus. Lanchester ini kota yang cukup kecil, kita bisa parkir aja mobilnya di tempat inap, karena kalau di luar negeri itu apalagi udah masuk kota ya, kalau di luar kota nggak masalah, kalau udah masuk kota itu perlu pilih-pilih tempat mana yang parkirnya gratis <laughs> Karena kalau enggak, waduh, 5 dolar per jam gitu ya, di tengah kota gitu ya. 1 dolar per jam. Jadi kita lihat pada yang murah atau malah yang di tempat publik di dekat, dekat dekat taman itu biasanya gratis. Tapi kalau udah masuk tempat wisata bayar juga. Nah, maka taruh aja di tempat yang parkirnya gratis, jalan kaki sedikit kita gitu, olahraga. Lalu kita bisa dengan rasa lebih tenang. Kalau enggak, duh, mesti, di waktunya udah mau habis nih waktu parkirnya nih. Masalahnya kok kena denda itu dibayar sih dibayar, tapi urusannya kan ribet gitu. Jadi kita Hal-hal seperti itu perlu dipertimbangkan ketika pergi sendiri jadwal uh, sendiri Tapi kalau bersama dengan anak, aman ya Anak yang lebih tahu gitu ya Soal parkir, bayar parkirnya dan sebagainya Dengan apps-nya Kalau kita orang tua gadget kita nggak diinstal install aneka apps Nanti bisa kebingungan ketika pergi ke luar negeri Bahkan beberapa mall, beberapa toko Hanya melakukan pembayaran via uh, gadget Inspirasi apa yang saya mau sampaikan dalam episode kali ini? Keluarga Keluarga itu bahagia tidak turun dari langit, tapi bahagia itu dibangun. Baik itu pernikahan Ataupun orang tua anak Relasi Demikian juga Tidak turun dari langit nggak ada nasib Pancarot nasib yang bagus ya Anaknya baik-baik ya Punya istri baik Waktu kecil juga pernah nakal Waktu remaja juga pernah memberontak Tapi waktu mereka nakal Kita memahami Waktu mereka memberontak Kadang bukan memberontak Kadang sedang bingung Dengan dirinya sendiri Karena ketika masuk remaja Ada gejolak psikologis Seiring dengan gejolak hormonalnya Ketika wanita umur 10 tahun Laki-laki umur 12 tahun Ada gejolak hormonal Masuk masa puber Dan seiring masa puber itu kejolak perilaku, ketika kita bisa mendampingi pada masa-masa itu dengan baik, maka perberuntakan itu bisa dikendalikan, bahkan sebenarnya kadang bukan pemberuntakan tapi sebuah kebingungan untuk mencari jati diri, sekali lagi keluarga bahagia itu gak turun dari langit, ada masa-masanya anak nakal, kok anaknya di bawah 7 tahun ya pasti masalahnya hiperaktif gak bisa diem, barang teman diambil gak mau dikembalikan, ya itu semuanya kita alami, masalah semua masalah keluarga kita alami, coba bedanya kita mengendalikan, kita menyelesaikan Jadi jangan harap bahwa keluarga kami tidak ada masalah Masalah itu teman hidup Tapi semua masalah harus diatasi, harus diselesaikan Dan masalah akan lebih mudah diselesaikan ketika ada relasi Karena yang itu yang intinya adalah Bagaimana membangun relasi di dalam keluarga Di antaranya adalah dengan memberikan waktu untuk liburan keluarga Inspirasi yang singkat hari ini berharap ini menjadi sebuah insight bahwa bahagia tidak turun dari langit, keakrapan tidak turun dari langit. Tapi perlu dibangun secara sengaja lewat kebersamaan yang menyenangkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam dasyat, bahagia, luar biasa.